Untuk kelas besar, untuk pelajaran matematikanya sudah masuk ke materi bangun datar. Tapi satu kendala yang kemudian saya temukan bahwa daya imajinasi anak atau daya hal anak itu sangat rendah. Sehingga untuk materi-materi seperti bangun datar itu sangat dibutuhkan media-media yang dapat membantu mereka mengenal bangun datar-bangun datar tersebut. Nah, oleh karena itu kemudian kami saya dan rekan saya berinisiatif untuk membuat alat peraga tentang bangun datar di sendiri. Karena kami pikir saya akan sangat membantu mereka untuk mengenal bangun datar-bangun datar tersebut. Dan di sini terdapat delapan bangun datar sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Media ini kalian buat lengkap juga dengan rumus-rumus untuk mencari keliling ataupun luas dari setiap bangun datar. Perkenalkan, saya Petrus Emmanuel Pona, guru yayasan tangan pengharapan yang bertugas di Evelsi Kaunda. Pada dasarnya, semua manusia, Anda dan saya, terlahir dengan keadaan tanpa pengetahuan. Tidak satupun dari kita yang sejak lahir langsung memahami tentang situasi di sekitar. Ibarat kata, kita adalah secari kertas kosong tanpa ada yang telah terajut di atasnya. Kemudian lingkungan membentuk kita menjadi seturut gendangnya. Keadaan lingkungan tempat kita lahir akan menjadi faktor penentu yang sangat signifikan terhadap kepribadian kita di kemudian hari. D.H. Lawrence dalam novelnya yang berjudul Catalyst Lovers, menulis seorang anak kaum biasa ketika lahir di tengah lingkungan bangsawan akan tumbuh menjadi seorang dengan pola pikir bangsawan di kemudian hari. Dan seorang berdarah bangsawan ketika lahir di tengah lingkungan kaum biasa akan menjadi seorang dengan pola pikir kaum biasa umumnya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh D.H. Lawrence, kita bisa menarik kesimpulan bahwa peran lingkungan sangat besar dalam menentukan karakter pribadi seseorang. Anak yang hendak belajar namun tak difasilitasi sekolah yang hanya terbatas pada gedung tak bernyawa dan mati, hingga ruang imajinasi yang terputus sebatas garis pantai. Lantas, di manakah sekarang saya berada? Anak-anak di Kaunda adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang keras. Perhatian yang intensif dari orang tua barangkali akan dirasa oleh anaknya hanya sampai usia 2 tahun. Ketika anak sudah bisa melafalkan kata dan mampu berjalan serta mengenali orang lain, maka perhatian orang tua akan perlahan berkurang. Entah orang tua yang salah atau situasi yang memaksa demikian, Situasi tersebut kemudian berujung pada pola perilaku anak yang juga keras, keras secara tindakan fisik maupun secara verbal. Sebagai seorang pengajar, saya menemukan dan mengalami langsung hal tersebut, bertemu dan belajar bersama anak-anak yang secara akademik tertinggal, gizi kurang baik, serta mental keras dan apatis. Menghadapi anak-anak dengan keadaan demikian bukanlah perkara yang mudah dan memakan waktu cukup lama, bahkan untuk perubahan yang terbilang kecil. Perlu banyak pengulangan baik untuk akademik maupun sikap. Bersama Yayasan Tangan Pengarapan, kemudian saya menemukan makna hidup yang lebih berarti, yakni sebisa mungkin hadir dan berdampak bagi anak-anak di Desa Konda. Dampak yang saya maksudkan adalah membawa mereka keluar dari kebodohan, mengajak bermimpi menggapai awan, dan tidak pernah lupa untuk merunduk bersyukur. Namun kembali lagi, semua berjalan dengan proses yang tidak mudah. Menjadi tangan, pena, dan secara kertas bagi anak-anak di kaunda. Tangan untuk mendekap dalam peluk, pena untuk menarik garis yang lebih jauh dari sekedar bibir pantai, dan secarik kertas untuk diisi masa depan yang lebih baik. Seperti kata Jason Ranti, bahagialah ketika berdampak, karena banyak orang terkenal tapi nggak berdampak. Yang penting bukan fame tapi dampak. Sudah merdeka ke Indonesia? Sudah tahun 1945, Secara sejarah memang betul Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Sebagai seorang guru pedalaman tentunya saya menyaksikan begitu banyak hal yang terjadi di pelosok Indonesia ini. Ketika kita melihat begitu banyak juga daerah yang belum sama sekali merasakan kemerdekaan itu sendiri. Bagian anak-anak pedalaman kemerdekaan dalam hal pendidikan itu sangat serang. Mereka bisa belajar ada guru yang mengajar, bisa membaca, menulis, berhitung. Itu merupakan bukti kemerdekaan bangsa. Dengan hal tanah air tercinta, Republik Indonesia yang ke-77, kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini kelak bisa menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, ditandai dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan